Kalau anak ingin banyak-banyak bersedekah dengan uang pribadi anak, apakah sedekah anak harus diberikan kepada fakir miskin, anak yatim? Kalau anak berikan ibu ke ibu anak, apakah itu juga dihitung sebagai sedekah? Mohon penjelasannya Ustadz. Uh, tentunya sedekah yang terbaik kata para ulama adalah kepada karib kerabat, karena sedekah kepada karib kerabat pahalanya dua, pertama pahala menyambung silaturahmi, kedua pahala bersedekah. Apalagi kerabat dekat ya, Seperti uh, orang tua Seperti kakak dan adik Om paman dan yang lainnya Ya, Tapi kalau kita punya uang berlebihan ya Kita sudah kasih orang tua kita ya, Tidak ada salahnya kita kasihkan kepada Fakir-fakir miskin Semakin seorang membutuhkan sesuatu Mudah-mudahan sedekah kita itu Pahalanya semakin besar Karena kita semakin menghilangkan penderitaannya Ya, kalau kita sudah kasihkan ibu kita, kaya bapak kita, kakak adik kita Dan mereka berkecukupan Ya mungkin mereka tidak perlu sedekah Yang perlu kita berikan kepada fakir mesin ayatim Masalah orang tua, masalah saudara Mungkin kita kasih hadiah ya Jadi intinya bebas ya Kita beri sedekah kepada kerabat atau kepada di luar kerabat Tetapi memang paling utama adalah kerabat Tetapi kalau kerabat menurut perkiraan kita sudah cukup Maka kita berikan juga kepada selain kerabat